Tahapan pembangunan tol Cibadak palabuhanratu pada Natu memasuki proses perencanaan. Hal ini diungkap Hafid Fauzi Asidik selaku kepala bidang pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. DPTR, Kabupaten Sukabumi, Senin 3 Januari 2022. Kalau di tahap perencanaan di kita sudah ada, tapi ke tahap pengadaan tahun berapa belum, tapi yang pasti sudah masuk pada perencanaan kita, jadi sudah ada, ungkap dia kepada Tatar Sukabumi. Aik di saat ditemui di ruang kerjanya, masih kata Hafid Fauzi, DPTR Kabupaten Sukabumi telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT, terkait proyek tol ini. Menurut Hafid, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi hanya terlibat di dalam perencanaan wilayah. Untuk selanjutnya pembangunan badak ratu seluruhnya diserahkan kepada pemerintah pusat. Tugas fungsi kita memasukkan di dalam perencanaan di wilayah kita, kalau nanti pelaksanaan dan sebagainya oleh pemerintah pusat tugasnya. Lanjut Hafid, tahapan selanjutnya adalah melakukan kajian. Jadi begini dilakukan kajian secara akademis dulu, kemudian dibuat penyusunan dokumen feasibility study dan detail engineering design. Memang beberapa waktu lalu akan ada pihak yang akan mengkaji, tetapi kita belum tahu hasilnya, jelas dia. Dengan adanya program strategis nasional PSN kita, Pemkap Sukabumi wajib untuk mengintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Jadi dengan adanya tol tersebut nanti benefit impact-nya seperti apa dan kita harus mendukung itu, Beber Hafid. Disinggung terkait rencana akses keluar masuk pintu tol Badak Ratu kepada Tatar Sukabumi. Kabid pertanahan pada DPTR Kabupaten Sukabumi angkat bicara. Menurut agenda program bahwa exit tol akan terintegrasi dengan tol Bocimi, kemungkinan pintu masuk di sekitar Cibadat jadi tidak keluar tol Bocimi, dulu menurut rencananya langsung ke tol Cibadak Palabuhan Ratu, jelas Hafid. Namun demikian Hafid belum dapat memastikan kapan pembangunan tol Badak Ratu akan direalisasikan. Hingga saat ini belum ada informasi terbaru dari kementerian, karena sekarang masih terkendala pandemi dan progres pembangunan tol Bocimi sekarang juga belum 100 persen, pungkasnya.